kepada sunnah yang bergerak berpegang juga kepada sunnah dalam kitab Sahih Al Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Nasai, dalam kitab Sunan At Tirmidzi, dalam kitab Sunan Ibn Majah, dalam kitab Muat Malik, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, dalam kitab Sunan Ad Darimi, sembilan kitab Ahlus sunnah yang dinyatakan paling tinggi tingkat kesohihan hadis hadisnya, di samping ada Musnad Tahlisi, ada Musnad Ibn Abi Shaybah, maka sesungguhnya semua itu adalah berpegang kepada sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhir zaman ini label ahli sunnah ini mulai diperebut-rebutkan Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita lakukan dituduh sebagai bid'ah. Lalu orang berpegang kamilah sebenarnya yang sunnah. Seketika saking banyaknya benda yang palsu. Dan orang memakai yang asli sedikit. Maka orang yang memakai asli pun bingung. Siapa sebenarnya yang asli, siapa sebenarnya yang palsu. Saking banyaknya orang yang batil. Orang betul diam Akhirnya yang betul merasa batil Yang batil merasa betul Gara-gara orang betul tidak bicara tentang yang benar Orang batil selalu menunjukkan Kamilah ahlu sunnah Kamilah ahlu sunnah Kamu semuanya lah ahlul bid'ah Insya Allah kita meyakini bahwa kitalah ahlu sunnah wal jamaah Apakah kita ahlu wal jamaah? Dari bunyinya ragu Kita adalah ahlu wal jamaah Kamu tadi pergi ke mana? Saya ke masjid Habis sholat kamu ngapain? Kami baca Quran Apa yang kamu baca? Kami baca Yasin Baca Yasin itu bid'ah Ketika kalimat itu didengar pertama kali Maka mungkin orang akan marah Kami sudah melakukan tradisi ini bertahun-tahun dari kakek nenek moyang kami Tidak mungkin ini bid'ah tapi kemudian pulang ke rumah tonton TV, TV mengatakan bid'ah. Buka handphone, handphone mengatakan bid'ah. Putar radio, radio mengatakan bid'ah. Lama-lama kita pun merasa kalau begitu memang ini bid'ah. Orang yang tidak punya pegangan yang kuat, dia akan terombang ambing di akhir zaman. Maka teruslah istiqomah dalam perbuatan, dalam pendengaran, dalam kajian. Karena orang yang punya pegangan yang kuat, dia tidak akan lepas dari pegangan itu Nabi tidak mengatakan pegang dengan kedua tanganmu tapi abdu'alaiha bin nawajid gigitlah pakai gigi geraham hari ini begitu ulama-ulama kita dulu mengaji puluhan tahun berawal dari membaca kitab matan al-ajur lalu kemudian naik ke kawakib durriyah, naik kepada Naik kepada Imriti, naik kepada Alfiyah Ibni Malik, dibaca syarahnya Syarah, uh, syarah Ibni Aqil. Lalu setelah itu barulah dia membuka kitab-kitab fikih di awal yang paling kecil sekali Matan Takrib. Setelah itu naik kepada Fatul Qarib, naik kepada yang agak besar sedikit Iana, naik kepada yang besar Al-Mahalli, naik kepada Al-Majmu' Syarah Muhadzab puluhan tahun mereka bertalaki membaca kitab itu kepada para masyaih kepada para guru setelah itu barulah mereka mampu berbicara hari ini orang hanya mengikuti tanpa bersanat tanpa berguru kalau ditanya di mana kamu mendengar ini kola Google wakola YouTube hanya dengan lima jurus menyalahkan orang lain kalau tidak dilaksanakan Nabi Bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi Bid'ah Kalau lima ini dipakai untuk menjadi standar keilmuan Banyak sekali orang-orang soleh Orang-orang salaf yang masuk neraka Hanya gara lima kaedah Kaedah lima jari Kalau tidak dilakukan Nabi Bid'ah Pertama, ada seorang sahabat Nabi disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi Al Syiar A'lam An-Nubala sebelum tidur dia berzikir alfa uqdah 2000 2000 simpul tali alfa Dia ambil tali dia simpul sebanyak 2000 sebelum tidur dia bertasbih sebanyak 2000 simpul subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah barulah dia tertidur dia adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Seandainya dipakai 5 kaedah kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, kullu bin atin dalala, wa kullu dalala tin finar. maka orang pertama yang masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu Silakan cari hadis dalam Kutubus Sittah, Kutubus Sittah sekutubut sitah, kutubut tis'ah bahwa Nabi pernah membuat seribu simpul tali dan Nabi membuat dua ribu simpul tali Nabi bertasbih dua ribu sebelum tidur tidak akan pernah ketemu hadis lalu pakai kaedah tadi jika tidak dilakukan Nabi bid'ah fitnah, dolalah, dolalah fitnar, maka orang pertama masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah masuk neraka, maka lima ribu hadis yang diriwayatkan itu semuanya mardut tidak bisa diterima, maka batallah Islam. Teori ini adalah teori biliar, mohon maaf, tak layak disebutkan. Permainan yang mungkin laga sia-sia, tapi yang ditembak satu bola, sebenarnya yang ingin dimasukkan adalah bola lain yang ditembak adalah dengan lima kaedah sebenarnya ingin menjatuhkan periwayatan hadis kalau hadisnya jatuh maka orang tidak lagi bisa memahami Al-Qur'an itulah mengapa kata Nabi la tasubbu ashhabi jangan kamu caci maki as-sahabat sahabatku lau anfaqa minkum ahadun seandainya di antara kamu ada yang mampu bersedekah misla Uhudun zahaban emas sebesar Bukit Uhud tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kedua, ada seorang Imam mazhab yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan Imam Hambali Meninggal pada tahun 241 hijrah di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam biografi, Da'autu li syafi'i Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya 40 tahun. Bukan di luar shalat, bukan setelah shalat, bukan sebelum shalat. Da'autu li syafi'i fi shalati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam shalatku. Arba'ina sana, 40 tahun. Apa doanya? Rabbi gfirli, wali walidayah, wali Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Apakah pernah Nabi Muhammad s.a.w. membacakan doa ini dalam sholatnya? Tidak pernah. Maka kalau dipakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi bin'ah, maka orang kedua masuk neraka gara-gara kaedah ini adalah satu di antara Imam empat mazhab, dia adalah Imam Ahmad bin Hambal Masuk neraka gara-gara kaedah lima jari. Yang kedua masuk neraka. Bagi adik-adik yang mencatat, boleh dibuat judul pengajian malam ini, beberapa orang masuk neraka gara-gara kaedah lima jari. Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai salat subuh, dalam kitab manaqibnya dikatakan yang diikuti oleh muridnya kemanapun dia pergi, selesai salat subuh dia tidak keluar dari masjid dia mendongakkan kepalanya melihat ke atas lalu dia membaca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikiya middini Iyakan amudu Iyakan astainu Jina Suratul mustaqimah Suratul ladinan amta alaih mawalil mahtubi ma alaih mawalad dalin amin sampai terbit matahari tidak pernah dilakukan Nabi setiap selesai solat subuh dia memandang ke atas langit membaca Al-fatihah sampai terbit matahari pakai kaedah kalau tidak dilakukan Nabi bin A berarti ibnu Taimiah masuk neraka karena dia tidak pernah dia melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat ada seorang perempuan adik-adik yang bisa mengingat tolong diingat mungkin ini akan masuk dalam uas ujian akhir semester ada seorang perempuan namanya Asma. Dia mengambil kirbah. Kirbah adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing. Lalu kemudian dia mengambil kirbah itu dia simpan. Kenapa dia simpan? Karena bibir kirbah itu pernah dipakai untuk minum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali dia akan minum dia tuangkan dia minum. Dan setiap kali anaknya sakit maka dia ambil air dia tuangkan dia minumkan ke anaknya untuk mengambil barokah. Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Carilah ayat Quran hai orang-orang beriman ambillah tempat minum Nabi. Tak ada. Tidak ada hadis menyebutkan hai sahabat ambillah tempat air minumku. Tak ada. Maka pakai lima kaedah. Kalau tidak dilakukan Nabi bin A maka Asma' binti Abu Bakar masuk neraka. Karena mengambil tempat air minum Nabi dan menuangkan air meminumkan kepada anaknya. Littabaruk untuk mengambil barokah berikutnya yang kelima suatu ketika Khalid ibn walid kehilangan topinya mana topiku kata Khalid bin walid sahabat-sahabat Khalid bin walid mengatakan kenapa kamu kebingungan mencari topi banyak berjualan topi di pasar cari saja topi yang ada di pasar Kata Khalid bin Walid, "Bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, Khalid bin Walid kemana-mana dia pakai topi, dan di dalam topi itu tersimpan rambut Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah melakukan perbuatan yang tidak pernah disuruh diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Berarti, Khalid bin Walid, orang yang kelima masuk neraka gara-gara..."